Melihat Papa Bilar menggendong dua bayi yang sangat mengemaskan Momen Papa Bilar menggendong Bibi Guzel dan Abang Fatih Anak kesayangan persahabat, Masya Allah luar biasa Keduanya terlihat sangat nyaman di dekapan Papa Bilar ya Disebut-sebut juga Papa Bilar ini penyayang anak kecil Masya Allah luar biasa doakan yang terbaik Semoga idola kesayangan kita selalu sehat, selalu bahagia, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Di postingan ini pun, tentu banyak sekali tanggapan komentar yang sangat positif diberikan, salah satunya dari akun Marpuah1959. Masya Allah, sekarang Papa Bi jadi Papa penyayang, alangkah nyamannya dalam dekapan Papa Muda yang penuh kasih sayang. Walau kadang-kadang ada jahilnya, tapi nggak apa-apa, itu hanya bentuk candaan saja. Tapi kita tetap percaya bahwa Papa Bilar adalah Papa Muda yang sangat baik. Wow, luar biasa banget ya. Papa Bilar memang terbukti banget. Selalu membuat orang nyaman, persahabat ya, di dekapannya. Masya Allah, mudah-mudahan selalu menjadi Papa yang baik. Papa yang sangat luar biasa. Menjadi kebanggaan untuk Abang Fatih juga bersahabat, ya, Masya Allah. Kemudian, disimak juga: ini ada momen spesial yang kita dapatkan: cidukan vitamin bahagia saat Abang L latihan berenang, ya, dilatih oleh Papa Bilar langsung. Wow, ini cute banget, Masya Allah. Bang L lagi dilatih renang, gemes banget tuh banyak yang gemes melihat Abang L, ya. Apalagi Abang Fatih, renangnya nggak pakai pelampung lagi. Wow, ini jago banget ya. Sepertinya bakal ngalahin papahnya langsung nih Abang El. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sendal Putih underscore Bilar. Kita lihat juga bersahabat di kalimat caption yang dituliskan. Ayang sudah siap jadi ada tenang nih, besok ngalahin papahnya. tuh. Bakal ngalahin papahnya ya Abang Fatih. Sudah bersiap dan sudah melakukan latihan tanpa memakai pelampung persahabatan ini si pinter banget ya luar biasa hingga komentar pun banyak sekali diberikan dari akun diah do diah tiga, tiga mengatakan masya allah bayi bayi enam bulan udah pinter renang i gemes tuh masya allah banget ya gemes melihat abang L yang lagi latihan renang dan bang Boril juga sebagai coach ya di kolam renang abang Fatih Dilatih oleh Bang Boril dan Papa Bilar Dan berikutnya juga persahabat ya Kita mampir ke unggahan Arya Hatta Memposting foto Bunda Lesti dan kaasila Asila 3 jam yang lalu persahabat ya diposting Masya Allah banget ya Terlihat Bunda Lesti Tersenyum bahagia Kita juga melihatnya sangat bahagia Masya Allah mudah-mudahan selalu menampilkan Karya-karya terbaru dan pastinya Karya-karya terbaik dari Bunda Lesti ya gak sabar banget melihat kolaborasi antara Bunda Lesti Kejora dan Kasih lah pasti bakal booming banget persahabatan. persahabat yuk sama-sama kita support dan dukung karya-karya terbaik dari idola kita di momen foto ini pun persahabat, ya banyak sekali komentar dan tentunya tanggapan yang positif juga dari ratnasari 8229 mengatakan Masya Allah cantik-cantik tuh wah, wanita yang sangat cantik-cantik dan sangat berprestasi pastinya ada juga tanggapan dari akun DCC ala Zila mengatakan, Cakep banget, Lesti imut banget, make upnya bagus banget, glowing tapi gak menor. Imut banget kayak make up Lesti yang dulu-dulu bagus, glowing, imut gak menor. Mudah-mudahan jadi muat tetap, amin. Masya Allah banget ya, banyak yang salvo dengan penampilan bunda Lesti. Apalagi make up-nya luar biasa banget ya, terlihat sangat cantik sekali. Selanjutnya para sahabat, kita lihat juga di unggahan Angga Saleh nih. Ini postingan semalam di Persahabati ya Mengunggah foto bareng Papa Bilar Momen saat main biliar bareng tuh Luar biasa nih, idola kesayangan kita Selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan di postingan ini pun Salvok dengan Yang berada di dalam rumah, Persahabati ya, Sedang melakukan syuting sepertinya di studio Di Persahabati ya, studio barunya Papa Bilar dan Buddha Lesti Mudah-mudahan karya-karya terbaru Disuguhkan Untuk kita semuanya yang belum tahu persahabat ya, Angga Saleh ini siapa? Kita lihat aja nih persahabat ya. Angga Saleh itu adalah CEO Founder Rika dan Terusan Musik Works. Dan CEO Founder Halaman Musik. Sebagai manajer juga nih persahabat ya, bahwa luar biasa, orang-orang hebat. Orang-orang baik, selalu mensupport idola kesayangan kita. Luar biasa idola. Mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang mensupport dan mendukung. Dan kita lihat juga persahabat ya, Angga Saleh menuliskan sebuah kalimat today With Rizky Bilar Satu-satu ya, tuh imbang ya Permainan biliar dari Angga Saleh Dan Papa Bilar, <tuh>, luar biasa Kita juga masih menunggu cidukan terbaru Dan kabar baik selanjutnya di siang hari ini Jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini Terus biar kalian tidak ketinggalan Informasi terbaru Kabar baik dan kabar bahagia Seputar Leslar tentunya